Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara merekam video call WhatsApp lengkap dengan suaranya di HP Oppo. Oke, untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali ya. Silahkan kalian simak video tutorialnya. Oke, untuk melakukan perekaman video call di WhatsApp lengkap dengan suaranya di HP Oppo, kalian tidak bisa menggunakan aplikasi dari pihak ketiga ya ataupun aplikasi dari Play Store. Di sini kita wajib menggunakan aplikasi bawaan perekam layar di HP Oppo. Caranya untuk melakukan penyetelan, kita scroll dulu ke bawah seperti ini. Lalu pada perekaman layar kita tekan dan tahan. Kemudian untuk rekam suara sistem kita rekam, kita aktifkan seperti ini. Kemudian untuk rekam suara mikrofon kita aktifkan juga. Nah setelah keduanya diaktifkan seperti ini, nantinya untuk rekaman video call akan lengkap dengan suara ya. Baik itu suara kita ataupun suara dari sana. Sekarang kita tes untuk panggilan video WhatsApp. Oke, video call kita angkat. Kemudian untuk melakukan perekaman video call, kita scroll ke bawah, lalu pilih perekaman layar. Kemudian kita tekan di sini untuk memulai perekaman. Dan sekarang untuk perekaman video call sudah berlangsung. Nah, volumenya saya naikkan dulu ya. Oke, sekarang kita tes halo halo halo halo halo nah cukup ya kemudian kita stop untuk perekamannya ya video call pun kita tutup kemudian sekarang kita buka untuk hasil perekaman videonya sekarang kita besarkan volume nah suaranya masuk teman-teman ya jelas sekali untuk rekaman masuk baik itu rekaman dari saya ataupun dari HP satunya lagi Oke itu caranya sangat mudah sekali dan semoga tuturan singkat ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh